Baiklah persahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di siang hari ini Ada unggahan spesial terbaru dari Kak Awan Portrait yang baru saja memposting foto Bunda Lasik ke Jorak Persahabat ya, Masya Allah, momen di acara festival Ramadan Begitu cantik, begitu indah, luar biasa penampilan idola kita ini Selalu, persahabat ya, membuat kita semakin bangga Penampilan dari seorang Lesti tidak pernah gagal setiap penampilannya, dimanapun acaranya. Masya Allah, semoga sehat selalu, Bunda Lesti selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Berikutnya juga persahabat Ada unggahan spesial juga nih persahabat Dari Kak Nova 3 jam yang lalu memposting Unggahan dari Puja Jayanti Persahabat ya perhatikan di unggahan ini Ada foto BBL dan Kak Sela. Ini lagi viral banget nih persahabat ya Karena BBL ini mirip banget dengan Kak Sela katanya Aduh, Masya Allah dari mata persahabat ya Kita lihat Memang segelas mirip banget ya dengan Kak Sela Abang L Aduh Masya Allah banget ya, kita doakan yang terbaik nih buat BBL Kak Sela mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya, amin Selanjutnya, persahabat ada info juga yang kita dapatkan, ini dari fanbase Leslar, yakni dari Lesti Lawforce Majalengka, bahwa bakal ada acara silaturahmi bareng nih persahabat ya Kumpulan dan buka bersama lesi Lovers Majalengka yang akan diadakan hari Sabtu 23 April 2022 Pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai tempatnya Kedai Duren atau Kopi Jepor Yang ada di daerah Majalengka untuk persahabat ya Yang tentunya ingin buka bersama bareng silahkan tentunya kalian hadiri acara kumpulan dan buka bersama les di law mudah mudahan persahabatan ya selalu kompak untuk fans sejati dan kita simak juga info yang dituliskan lewat caption setelah sekian purnama akhirnya nih guys yang jauh mendekat yang dekat merapat kapan lagi kan ya kita silaturahmi bareng Seru-seruan bareng lagi, save date guys. Jangan lupa buat yang mau gabung juga boleh, tinggal datang aja ya kami tunggu. Tuh seru Yang ingin bergabung silahkan datang saja ke lokasi kedai Duren Kopi Jebor Majalengka. Mudah-mudahan tentunya kekompakan terjalin dengan solid dan selalu tentunya memberikan kebaikan kejutan untuk idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga persahabat, info dari Lesti Law Cirebon Ini juga akan mengadakan acara Silaturrahmin, persahabatnya berbagi takjil dan buka bersama Lesti Law Cirebon Lokasinya persahabat, itu di Lampu Merah Sumber Hari Minggu akan diadakan acaranya 24 April 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat itu lokasi berbagi takjilnya di Lampu Merah Sumber lokasi buka bersamanya itu rumah makan Warai Original French Chicken ya untuk info lebih lanjutnya ini ada nomor yang tertera di akun Instagram Lesti Love Cirebon yuk sama-sama silaturahmi nih yang berada di Cirebon untuk menghadiri acara berbagi takjil dan buka bersama ini silaturahmi ya dari fans sejatinya Lesti Kejiora dan selanjutnya bersahabat ini kabar yang paling bahagia banget ya Alhamdulillah nanti malam kita akan dikasih kejutan juga nih lewat penampilan Bunda Lesti Gejora yang akan hadir kembali di acara festival Ramadan ini info dari Bang Boril Lesti akan kembali hadir sebagai host Malam hari ini pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa, sahabat, kita simak juga di info yang dituliskan oleh Bang Bismillah, jangan lupa malam ini mulai pukul 22.00 waktu Indonesia Barat Ada penampilan Lesti Kejara sebagai host di program Festival Ramadan 2022 Live hanya di Indosiar, pantengin channelnya, terima kasih Itulah info resmi dari Bang Poril mengenai jadwal Bunda Lesi Kejora hari ini Bahwa akan tampil kembali akan hadir Memberikan kejutan kebahagiaan juga untuk warga Konoha Di acara festival Ramadan 2022 Hanya di Indonesia Masih menunggu kejutan dan kabar terbaru Hingga cirukan vitamin terbaru berikutnya di siang hari ini Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru